Ya inilah tanaman cabai di daerah kita sini ya. Ini pemiliknya Bapak Jumai ya. Orangnya entah kemana ini. Kita lihat buahnya. Mantap buahnya. nya belum dipungut ya masih muda ini ada nangka tomat sudah habis tomat Dan di sini ada kol bunga sudah ditanami kol bunga ya di sela-sela tomat yang sudah habis ini ada alpukat ada pisang cabenya mantap cabenya luas lahan cabe ini ya lihat-lihat sambil berjalan-jalan di sore hari inilah pertanian di sini di khususnya di provinsi Bengkulu kabupaten Rejang Lebong kecamatan Sindang Dataran untuk para subscriber dan para sahabat yang belum subscribe saya harap subscribe Channel ini ya, dan dukung, like, komen, share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari saya video-video berikutnya atau seputar pertanian. Ya. Saya rasa cukup sampai di sini saja. Untuk video kali ini, salam dari saya, Fajar Setiawan, disabilitas. Para subscriber saya doakan supaya... Barokah dan banyak rezekinya sehat selalu, selalu diberikan kekuatan untuk berusaha. Baiklah, para sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.